Alright guys, di sini kita akan merekam sebuah video Dari channel Ray Ag, Ataupun channelnya Bang Re yang kedua guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Support terus channel kedua Bang Re ini Karena menyajikan vlog-vlog ya Jadi buat teman-teman semua yang suka vlog ya kan Suka perjalanan, suka kayak istilahnya kita itu Share suasana ya kan Kegiatan kita seperti itu Nah bisa langsung subscribe guys Di channel Bang Re ya Nah di sini ada sebuah video yaitu kasian kasihan NDTK HP Pecah Screen Fikri Isu Power Bank oke okay, jom kita tengok videonya guys let's go you guys, what's up, kita what's up? wow Hotel. waduh salam mantap salam guys waalaikum uh, semoga kalian semua dimudahkan rezeki dan diberikan oke okay, amin right. kita mau wow malam hari ini ya handphone, guys. Sebab handphone Andy rusak tadi jatuh, kasihan dia. Semalam udah ada masalah, ini lagi ada masalah, guys. Oke, okay, maneman banget ya iPhone lo. Mahal gitu, gaga Gagak ini konten lo, gagak konten lo, gagak. Gak ada, ah, Sebab kalau ada gagak malah ada orang meninggal. Takut kita. bener bener bener Mitos ya, mitos. Ada juga identik dengan ilmu hitam, guys. panik. Apa? lu bawa uang nggak? Hmm? <laughs> bawa uang enggak <laughs> untuk repair ini? ada-ada <laughs> aja ya masalah kita. Oke. Okay. Okay. Ya, Om, omongan gue kemarin emang kenyataan waktu kita mimpi primi mimi. Peri, mimi peri. Iya ketawa lo kebablasan. Kebablasan? Gue sempat ngomong di video itu kan? Iya. Gue kayaknya ada Ada yang sesuatu dari untuk gue. Iya juga di situ. <laughs> <laughs> ikut-ikut <Silenya> tengakak, ikut, ikut, ikut, ikut apa kena juga. Oke. Eh, waktu kita di mobil waktu lain. Kita ngakak parah banget. Kan. Eh. Inilah, si ini yang kita dapat. <SILENCANDALAN> efeknya ya kan, efeknya. Jadi jangan terlalu senang ya kan, pasti ada kesedihan. Santi, iya kalau di kampung gua, orang dulu nenek bilang. cerita apa berlebihan? Cinta berubah menjadi pasti ada. Benar. Ada kebalikan. Benar sih. Ya, ternyata Iya. Iya. Halo guys. Halo guys, hari ini kita sedang berada di mall. Dan Mantap, Fik. Kayaknya eh ada... eh eh e, e. ada ininya berarti. Ada unsur-unsurnya Fikri ini. Ya, ya. Yang mencari repair, handphone uh, iPhone-nya, hand TV ini, nih, di ini juga. Oke, okay. iPhone, iPhone 4 fix. Oh iya, repair juga tuh, guys. Aku mau ke air dulu, ke, ke air petandas. tandas dulu, gila. Di sana, fake, fake, fake, fake. Ujung, oke. Okay. Mahal enggak guys kalau repair gitu ya? Nah, ini bisa ini. Wih, keren di sana repair Boleh rekam video? Boleh video. <guluk> <guluk> vlog Bang Vlog. So, kita repair di mana nih? We repair all key, spawn and tablet, guys. Kita berada di Di mana, Bang? DP. Dataran pahlawan. dataran pahlawan dataran pahlawan dataran pahlawan itu, itu, lalu, itu harus berhati-hati, ah berapa tuh? Iya sudah sudah pernah ini, orisinya dari sana pernah tukar, iya. <laughs> kalau tukar berapa tuh? Kau ini nak ori kata poppyori, apa nya? Nah asli apa? Kalau ori berapa bang? Ori nya 11 plus sekarang 16, dua juta, dua juta kalau yang Kopi ori, kopi ori, merah, 200 Nuh. 400 400 merah, merah, merah, merah, merah, ori merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, guys merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, merah, Mantap, merah, merah, merah, merah, merah, merah, 11 Pro ya, 11 Pro ya punya Andy. Lumayan harganya itu guys kalau baru. Ori, ori aja, Bang. Kita kena LCD, guys. Kita kena LCD. Kita kena ganti LCD. 600. Rp600. Ini, Pak, bayar pakai apa? Bayarnya pakai apa? Kan bisa bici, bisa ya. BCA oke, okay. oke, okay. Oh my god Paling nggak enak banget Kalau kita punya HP, terus Itu guys ya pecah layar gitu kan ataupun ya oke, Apalagi kayak gitu lagi. oke, oh oke, Ya bapak di sebalik tawa. Ada ya, duka. Lebih, maka dari itu jangan bertawa. Benar-benar. Iya benar. bukan, ya, bukan ori, yang ori itu ada di rumah. Ada murah. di rumah. Sebab itu mungkin itu bang. Ya. Eh, Mudah. Ya, oh dia udah udah udah udah pernah service gitu guess, ya kia? Ya. Oh, Oke okay. iPhone XR. Terus pakai ini? Oke. Okay. Bener bener. Yes, gear kita itu. Giri saya sebenarnya di handphone buat, buat, buat, buat video bang, buat video film. Film. Film. film. Jatuh. Film. <laughs> ya Allah. Ya, sini, jatuh dia. Baru jatuh jatuh tadi berarti ya kita dari Indonesia Bang. E N D H Y. Oke. Oh ini yang ori ya guys ya. Ori ya berarti di sini right. spesial iphone atau gimana bang? semua kayaknya macam-macam ma wow, mantap ada yang ini second enggak ada yang jual second ada oh itu ya, ini iphone for fix cari iya kalau barang second, kemana second hand di dalam dalam ni tapi di bawah ah seronoklah guys saya saya tahu kalau untuk phone tablet ke laptop ke kat Malaysia ni lagi murah tau ah saya dulu masa sekolah tu dibelikan oleh bapa saya tu daripada Malaysia ada kawan kan Nah, titik kat sana itu lagi murah. Kalau dekat Indonesia kita boleh dapat 3 4 juta ya eh, kan. Ha tu bekaslah, ha second hand lah. Tapi masa tu saya boleh dapat harga 2 juta je. 2 juta saya dapat dengan spek yang lumayan. Eh. Kalau dekat Indonesia tu harga sekitar 3 1/2 atau 4 jutalah. Ha tu. Memang murah kalau saya cakap macam tu. Tak tahu sekarang lah air tu. Berapa itu? 100 Akhirnya baru HP-nya tapi katanya mau dibeli HPnya kita beli tapi ada yang ngasih jadi jadi fans tapi dimaksa itu dikasih telepon dia beli tapi aku tak bisa kataku tak bisa dia maksudnya ini yang dikirim di siapa? Aku, aku, aku, di uang Oh my god Wow dimaksa dia katanya. berapa itu Oh my god amanah ini amanah harus maksudnya ini. itu dari siapa dia tidak sekolah sebutkan namanya Iya, iya, hmm. oke, okay. maksudnya Banyak itu subscriber IV, lo atau ya subscriber gua, VIP-nya jeniti lah. Tadi mana <laughs> lihat, lihat nanti nah, aku ya, juga review, review, review, review, review, review, review, review, review, review, review, review, review, review, review, review, review, review, Buka, buka, buka, buka. Tapi ini lebih berat. Buka, buka, buka. Oh, oke. Wow. Kita bukan masalahkan powerbank-nya, cuy. Ya, sekali lagi ya. Ini untuk menangkap momen-momen di Malaysia, guys. Iya, sebab memang kita momen-momennya itu banyak. Full taste kita banyak. Berat gak? Berapa kilo itu? sama Berat. Eh, berat mana dengan perut lo? Aduh. Gede banget asli, tiga puluh ribu. Aku juga gak lihat. Di Berat, nanti di flag-Flag disita. Di flag. Aman, Aman. lo punya sepuluh ribu. Dua puluh ribu itu. Wah, wah beda das ribu Lalu bisa ditempel. Karena iPhone, iPhone kok ojo dibanding banding ke iPhone, <laughs> iPhone, iPhone. <laughs> Kamu dibanding <-banding> ke, <laughs> ini lumayan loh. <laughs> <laughs> ya benar, lumayan buat nampol orang. <laughs> Okay. Oke. Cuy. Akhirnya kita mendapatkan power bank baru. Thank you, Fix. Hilang aja, thank you. Terima kasih huh? kepada tid. eh kepada Tit. Semoga Allah membalas. Wow. Yang lebih banyak, semoga diberikan rezeki yang melimpah, buat diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang lagi dalam kesakinan. Amin, amin, amin, amin. Arpelang, ya rabbal alamin. Orang baik pasti mendapatkan Ini kebaikan. Power sih sebenarnya ya, Fix ya. Iya, cuma memang Akhirnya banyak situ ya yeah, yeah, yeah, tapi kan kita udah klarifikasi di situ. Ya? Si gemuk juga sudah <laughs> klarifikasi Sudah, oh, oh, sudah, udah, udah usah nangis. <laughs> <laughs> siap. Oh, nangis di Aduh. Okay. Banda, banda. Lu selesai. Biarkan dia bekerja ya. Sudah mungkin prosesnya lama-lama. Dia lupa lama. sesuatu lagi kelar nih. Alah lah Ini Ini, yang membuat Apa? uang datang ini. <coughs> uang datang berterusan. Oke. Okay. Itu itu emas loh guys kalau zaman dulu itu asli. Hmm. Kepercayaan. Kepercayaan ya. Mereka ya. Oke. Okay. Kita tunggu andy repair guys Tapi sebentar lagi udah selesai Berapa? Berapa? 600 ringgit iPhone ini iPhone bener Seharga HP HP baru guys 6 6 600 aja aja 2 juta 2 juta lebih 2 juta setengahan lah Dapat hp baru kasihan. guys kasihan. Kasihan Iphone kok Masalahnya disitu apa <tuk> Orang Iya bener Iya ya, itu takdir lah. Kita nikmatin aja perjalanan Tadi Kita mau sama hmm. Tidak <tuk> Tidak Kita nikmatin aja perjalanan ini coi Oke, okay. berbagai halangan. Bang, masuk YouTube. iPhone ini tidak, iPhone lima, ya PS. Tapi baru bisa dimodel seperti itu ya? Ya, dibingkai itu kayak apa? Ya okay. komporan ah. dia disitu tuh. Tanpa bayar? Bayarnya B gimana? Ya. Saya pakai ini bang. Pakai, eh, pakai ini. ini bisa tak ya? Iya. Bisa yeah. yeah, Pak tapi pakai ini apa? Mastercard. Mastercard. Boleh. boleh ya Boleh, boleh. boleh. lah bab kita kurang jauh Bang. Atau hmm. yang coba lihat. Jangan <laughs> punya kartu kredit, guys. Aja oh, dibanding banding guys. <laughs> eh? Bentuknya gimana sih? Gimana sih kepala? Ini dua kepalanya. Ini sih juga rambutnya. Keren hmm. ya. <laughs> Wayang <Itu> prioritas. <laughs> ya. Ya, sebenarnya karena mereka mau maggie di Indonesia, ma ma ma di Jawa sebenarnya masih banyak, hmm, tapi emang di mana lagi? Uh. sahabat kita nggak ya ada aja di sini. Iya benar juga sih. Di sini dari sisi ini kan, ya, gue apa? Ini kepalanya kepala ini. Iya Jawa sih. <laughs> udara kan <laughs> iya, <laughs> iya wayang, bo perwayangan. perwayangan. Waktu kerja gue pengen banget punya baju batik. Yang gambar wayang, wayang. tapi hmm. tapi nggak kesampaian sebesar, apalagi yang gambar wayang yang kayak ini kan? Oke-oke, oh, oke-oke, okay, okay. oh, okay, okay. yang Ponorogo punya itu. Bukan? Ini ke itu bilnya. Oke okay, guys, kita menggunakan ATM Indonesia, uh -huh. tapi yang sudah Mastercard. Aha, betul. Coba-coba. semoga aja bisa ya. Oke, okay. oke, hmm, ini boleh, boleh, boleh. boleh Oh, bisa berarti ya, gampang berarti kalau ke sana enggak repot-repot gitu tapi ya, ya, ya, ya. tapi apakah krusnya? biasanya biasanya bank itu agak-agak nyeleneh dikit biasanya ya ditinggiin krusnya kadang 600, gitu 600 ringgit jauh 600 ringgit, ringgit pas tak ada diskon tadi ya ah oh, ini dia <laughs> tak ada diskon ya. ekonomi tak baik ekonomi tak baik kita juga tidak minta diskon tadi malu Kenal gitu. Youtuber minta diskon. Tak kenal kita. Gitu. <laughs> asu viral, asu viral nanti cuit. Lo juga minta diskon tadi. <laughs> Oke. Dengar youtubenya nanti asu. Mantap, mantap, mantap. Oke kita sekian dulu ya. Kita okay. sudah selesai, sudah siap semuanya. settle enam ratus ringgit. Dan gimana perasaan lo dulu? Happy wow. ya, Bang. Ya, lu ndak pernah bilang <laughs> Epi ya, lu lihat kualitasnya. Wow, widih! Lu kameranya makin jernih. Woi, iya, kalau kalau palsu sama ini beda banget sih original sama nggak original okay guys, beda banget. Jadi kalau apa ya pengalaman saya itu juga guys kalau ganti layar terus layarnya itu yang nggak ori ataupun yang kopi ataupun yang KW gitu kan, nah itu beda banget. Jadi kalau biasanya jernih kamera jadi buram, nah itu itu nggak enaknya guys. Doakan kita lancar semua ini mungkin dugaan-dugaan ya. Dugaan sepanjang perjalanan agar yeah. Pasti ada hikmah di balik <laughs> itu semua. <tuk> ini berlebihan bayar. Ya <tuk> saya minta maaf juga sama bibi lirih apa? Mimi Perilah mungkin gara-gara ini. Nah, betul. Betul. <tuk> ah, giliran anaknya cuy. Wow, keren. Oke okay, guys, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi perjalanan ya Kisah di balik pecahnya HP TK dan sekarang sudah pulih kembali guys Alhamdulillah ya semua itu pasti ada hikmahnya setiap kejadian ya kan setiap musibah setiap istilahnya apa yang menimpa kita pasti ada hikmah di balik itu intinya adalah kita harus introspeksi diri dan juga bersabar penuh dengan istighfar karena dengan istighfar maka insya Allah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu Taala dan juga perbanyak sedekahnya karena sedekah itu dapat istilahnya menghindari ataupun bisa dikatakan ketika mau ada musibah kita balas dengan sedekah maka musibah itu bisa istilahnya terhindar daripada kita semua seperti itu guys oke mungkin itu saja video Video kali ini terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih Bang Rey sudah share kepada kita semua aktivitas yang ada di sana dan banyak orang baik di sana guys, terutama kepada teman-teman rekan-rekan saya yang ada di sana, termasuk dengan Fikri, NDTK, Bang Rey dan juga Saonjong ya kan. Nah di situ, alhamdulillah banyak kebaikan-kebaikan, ada yang mengajak makan, ada juga istilahnya yang bagi duit ya kan kepada Fikri untuk beli power bank ya dan juga kepada NDTK dan lain sebagainya. Jadi, ketika mereka di sana, itu masya Allah, sambutannya sangat berat sekali. Terima kasih banyak yang mengucapkan. Semoga teman-teman semua yang istilahnya ikut serta dan juga penonton, semuanya ini diberikan kesehatan selalu, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dalam lindungan Allah, termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan, dan juga istilahnya keteguhan hati kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya buat teman-teman semua jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe channel bang re ya yaitu react linknya ada di deskripsi saya pemain ududrio assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh